Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya Jumpa lagi dengan channel Erdin Putra Fajar Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua Untuk membahas bagaimana kita memasuki Tahap akreditasi atau reakreditasi sekolah ya jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan reakreditasi di tahun 2022, baik gelombang 1, 2, dan 3, bagaimana sih tata caranya? Oke, okay. sekarang yang pertama kita login di Google Chrome, ya saya sudah mulai login, kemudian kita tulis saja SIS PENA 2.0, 2022. oke. Okay. Nah ketika sudah muncul login Sispena 2.2 BAN SM ini kita klik ya. Nah di sini akan muncul uh, Saya akan Klik ya masuk login Caranya dengan memasukkan uh, NPSN sekolah Oke okay, kita masuk NPSN sekolah 50 2499 Oke okay. Uh, untuk passwordnya juga sama. Okay, saya klik. Nah di sini akan muncul secara otomatis. Uh, sudah masuk ke dashboard ya. Ada dashboardnya. Ada data isian akreditasi atau dia di sini. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama kita ajukan ajuan reakreditasi. Kita klik ajuan reakreditasi. Setelah itu kita masukin surat ajuan formal. Surat, surat ajuan formal bagaimana sih contoh surat ajuan formal ya Nah di sini saya akan coba tunjukkan surat ajuan formal dan SK izin operasional sekolah dan uh, scan sertifikat akreditasi terakhir artinya yang kalau sekarang 2022 berarti yang tahun 2018 baru nama kepala sekolah dan nomor HP atau nomor WA kepala sekolah nah contoh suratnya kita lihat di sini bapak ibu kita lihat ini ada file akreditasi ah uh, di sini pengajuan reakreditasi kita lihat nah contoh suratnya nah contoh suratnya di sini saya perkecilkan nah ini ada kop surat kemudian nomor lampiran perihal dan kepada yang terhormat dan sebagainya dan isinya dan di sini ada nomor SK izin operasional sekolah bagi teman-teman bisa lihat di data dapodiknya sudah ada. Kemudian yang kedua kita membuat lagi SK operasional sekolah atau nomenklaturnya ya. Di sini kita lihat nomenklaturnya. Nah, ini dia sudah jadi nomenklaturnya sudah keterangan nomor surat bla bla bla nya sudah. Teman-teman uh, bisa melihat di sini tanda tangan kepala sekolah dan di tanda tangannya juga oleh bapak kepala dinas yang mengetahuinya. Nah ketika ini semua sudah siap maka kita kembali ke uh, si spinanya. Kita ajukan di sini, kita klik. Ya tadi ini kan ajuan uh, SK pengajuan ya. Kita masuk di akreditasi. SK Operasional Sekolah Pengajuan Akreditasi kita klik, oke okay, sudah baru SK Izin Operasional ya, SK Izin Operasional yang nomenklaturnya tadi, SK Operasional Sekolah atau nomenklatur di sini, oke okay, kita klik Open, masuk kita masukkan lagi filenya. Nah karena saya belum ada file maka saya stopkan dulu. Kalau sudah filenya dimasukkan, masukin juga nama pasku ada nomor wa-nya, baru kita kirim. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja yang harus kita siapkan? Nah, kita bisa lihat uh, di dia atau data isian akreditasi. Nah, kita klik ya, oke okay, data isian akreditasi. Nanti akan diarahkan ke sini. Di sini ada npsn. Ada nama sekolah, ada jenjangnya, dokumen sekolah, IPM, IPR, dia, kartu kendali. Nah, semua ini bisa kita klik ya, satu-satu. Kita klik coba satu-satu, tapi nggak membahas lebih banyak. Nanti kan teman-teman sudah tahu, tinggal lihat sendiri ya. Sini sudah ada petunjuknya, dan tanggal mulai uh, visitasinya sudah ada. Saya kosong karena saya belum melakukan pengajuan reakreditasi, karena tadi belum ada uh, sertifikatnya Oke sekarang kita lihat lagi yang dia yang dia ini ada n36 item ya 36 nomor yang harus kita isi kita klik salah satunya misalnya yang nomor 20 lah ya Nah di sini ada belum unggah file ya statusnya belum unggah file Ya, jadi laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa teman sejawat kepala sekolah madrasah dan hasil rekaman audio video CCTV laporan evaluasi dan refleksi diri uh, sampel laporan evaluasi diri dari tiga orang guru dengan mapel berbeda ya ini laporan evaluasi dirinya harus ada kita nanti bisa kita unggah ya kita unggah di sini aduh banyak sekali ternyata ini baru di nomor 20 dan seterusnya seperti itu kayaknya Bapak Ibu teman-teman ini kita lihat lagi di nomor 23 banyak lagi yang harus kita unggah jadi caranya kita bisa lihat item-item ini uh, untuk mempersiapkannya nanti kita siapkan dalam bentuk PDF lalu kita unggah cara unggahnya nanti kita cukup unggahnya di ini kan di dia kita unggahnya di dokumen sekolah gitu ya. Di sini sudah ada file filenya tata tertib, dan peningkatan yang mencakup hak kewajiban. Kita unggah di sini juga, kita baca. Kita tela satu-satu di halaman satu sampai halaman enam. Setelah semua do semua dokumen yang disiapkan itu sudah siap, maka kita mulai melakukan pengunggahan. Nah, setelah kita melakukan pengunggahan, maka kita akan menunggu hasil, ya. Ini baru uh, halaman satu, page satu, ini 6 banyak sampai 93 item yang harus kita siapkan teman-teman ya oke okay. nah sekarang atau kita seratuskan nah, jadi ada sampai 93 item ya banyak sekali yang harus kita siapkan tapi itulah uh, mekanisme yang dapat kita tempuh untuk melakukan reakreditasi sekolah di tahun 2022 ini kemudian kita lihat IPM ya, apa sih IPM itu? Nah, IPM ini adalah data terbaru. Kita dapat melakukan tarik data. Ada data referensi dari Kemdikbud, ada data sekolah kita. Kita lihat, nah ini data sekolah kita masih uh, error, kayaknya belum bisa dilihat. Kalau data referensi Kemdikbud akan seperti ini. Datanya terkait dengan data sekolah kita. Kita bisa lihat, di sini juga datanya ya untuk mensinkronkannya Nah berikutnya kita lihat lagi yang di ini kita tutupkan kita lihat di IPR sudah kita lihat di IPR ya Oke di IPR ini tentang progres melakukan kegiatan dari hasil visitasi akreditasi yang tahun lalu ya Nah ini untuk ada berapa nih ada delapan poin ya ada 8 poin, di poin pertama, nomor satu untuk sekolah saya, SD 5 bangun utara kota Bima ini, uh, sudah mendapatkan skor 4, artinya sudah bagus ya, uh, kualifikasi akademik guru, minimum sarjana, atau diploma itu sudah bagus, dan nilai 4, guru yang memiliki sertifikat pendidik uh, adalah punya, punya satu. Guru yang mengajar sui terbelakang pendidikan, poinnya juga satu. Sekolah, madrasah, memiliki tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan, poinnya empat. Ini ini teman-teman bisa baca sendiri nanti poin-poinnya itu. Jumlah rombongan belajar di sekolah saya itu masih poin dua ya, karena susah sekali. Karena banyaknya siswa, peminat yang masuk di sekolah SD 5, sehingga membuat... Uh, siswa apa poin yang diperoleh hanya mampu di dua karena kuota dalam satu romba belajar itu lebih dari 32 siswa bahkan 37 siswa kemudian poin 6 <coughs> bangunan sekolah kalau dulu hanya 900 watt sekarang bisa naik ke level 4 dan ruangan penunjang ruangan penunjang yang cukup Memiliki uh, ruang poin tiga, nah, karena ruang mereka enggak ada, dan seterusnya. Nah, itu yang dapat kita lakukan, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat informasi yang dapat saya berikan. Mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya cukup, saya cukupkan sampai sekian. Bila hitau.